สวัสดีค่ะอ่า 2020 นะคะคะ Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya, Penesca Official. Oke, jadi video kali ini, seperti biasa, di sini saya akan membagikan preset alih musim yang tes terbaru lagi, Ya, oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama.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 Oke lanjut ke berikut yang keempat ya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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 10 ya. Oke, lanjut ke episode yang ke-12. Oke, lanjut ke episode yang ke-13. yang ke-15 Oke okay, lanjut ke perseda yang ke-16 ya. Eh. Kantong doang tapi enggak bisa ngedit. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-17. Lanjut ke presiden yang ke-19 Oke lanjut ke presiden yang ke-20 ya Oke okay, guys, jadi mungkin segitu aja prinsipnya dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!